Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada gambar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah Untuk lagu Bunda Lesti Sekali Seumur Hidup ini di nomor 7 Langit Music Top 50 Dangdut di bulan November 2022 Alhamdulillah persahabat ya Lagu Sekali Seumur Hidup masih masuk 10 besar Masuk Top 50 Dangdut bulan November 2022 by Langit Music semangat untuk warga konoha terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti bismillah ya bulan ini bisa tembus 50 juta viewers semangat terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti kejora untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga dicidukan yang sangat luar biasa Masya Allah Papa Bilar Bunda Lesti dan BBL ternyata bertemu dengan guzel nih Masya Allah banget ya bahagia sekali alhamdulillah selalu mendapatkan asupan vitamin yang sangat bahagia apalagi persahabatnya bapak Bilar pengen banget ya Bibi Guzel jadi menantunya nih aduh Masya Allah Bismillah kan ya mudah-mudahan nih Guzel bisa jadi menantunya Papa B kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali respon yang diberikan di dari akun Hakaniyati mengatakan Masya Allah sehat-sehat semuanya Lesor Family dan Ali Marjin Family Bersama keluarga besarnya Semoga selalu dalam lindungan Allah Amin Masya Allah banget Ada juga persahabat tanggapan dari akun Leni Azleni mengatakan Pasti Abang Fatih mau pamitan sama Ayang Angel. Kan mau LDR, mau umroh, Katanya tuh aduh cute banget ya <laughs> Sepertinya sebegitu ya BBL pamitan sama baby guzel karena mau berangkat umroh nih minta doanya juga sama ayang ya Masya Allah kemudian juga persahabat sidokan vitamin pun diterapkan terbaru nih Aduh makin cute dan sangat menggemaskan ketika BBL dipangku oleh Papa B naik kereta nih persahabat ya ke keretaan ah, Masya Allah luar biasa pokoknya nya doa terbaik yang selalu kita berikan untuk keluarga besar lesti dan Bilar. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Sendol putih Bilar. Kalimat Caption pun dituliskan. Tolong ini gemes banget. Abang naik kereta dan berdiri aja. Maunya nggak dipengku papap katanya tuh. Masya Allah. Ini cute banget ya. Ada juga komentar yang diberikan di postingan ini. Salah satunya dari akun Lenny Azleni anak siapa tuh nangis, Abang El langsung noleh pas ada suara tangisan katanya tuh Emang ini responnya luar biasa banget ya, Abang El emang anak yang sangat pintar Kemudian juga persahabatnya ada kabar terbaru juga yang dapatkan dari Kak Nurul Yang mengunggah video lagi packing-packing nih persahabat ya Dan nama Kak Nova pun di-take, wow sepertinya Mau berangkat ke Jepang nih bersahabatnya Sudah pada packing semuanya Bismillah ya Mudah-mudahan segala urusan Oma Dipermudah dan diperlancar Amin Ayo doa juga yang kita berikan untuk